Ini dikeluar terangkat, nah sini, bila ini pulau-pulau balai matur termasuk ayat yang diakoni Allah, ini utuh. Wah min ayat ini mana mukum bila ya, ini apa? Ya, karena berkali-kali saya cerita, saat ahli sunnah meyakini bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar. Yang total mengendalikan manusia itu Allah. Musazilah meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar. Nyata nih, wong kepengin aktif ya nggak? Ke pengin lumbung ya lumbung, ke pengin mangan, ke pengin ngalor, ke ngalor, ke pengin itu. Tapi itu dipatahkan oleh fakta, nak wong tuh, pas turu kan gak dikarpetan. Kita nggak bisa taruh. So, kita turu termasuk ayat kebitaraan ya Allah. Menurut pas turu tentu kita bisa debat wong sana tak nak taruh. Baik, umur kemelek. Saya kira turu turun sih, nggak harus sebab itu turu termasuk peristiwa yang dianggap termasuk kebesarannya ayatnya Allah wamin ayatnya ma'anamu'umna'ah Bismillahirrahmanirrahim karena saat itu orang tidak punya irodha, tidak dikharap Nyatane tak, berarti manusia itu total <tuh> di bawah kendali surah istilah Qur'an turuhiku diqob di arwahiku jadi istilahi Qur'an sebagai ayat fayyum sikullati kodoh alihal mauta, wa yurisilul Ukro, jadi Payung Siku Ketika yang diputuskan mati Nyawa benar-benar diambil Tapi ketika yang diputuskan Masih hidup, dikembalikan lagi, ini aku tanya Ini aku bantuan Ini aku matur Saat orang kafirku aneh-aneh Jaluk ayah sing aneh-aneh Kayak kanji nabi kan terbang, tenggelangin medan sebagainya Ini itu diterima Allah Karena untuk bukti anane aneh Iko awo nggak gue turu, ide gak macam-macam Ini dari segi makna Tauhid dari segi makna ini no, tenang, apa? Dari segi makna luguat saya mari Ya, ya tawa fakum, ayat ini? ini kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan. Nyatane gue mati tenang. Terus semayak atau kumfi hilub doa jalum. Yes. Lalu terjadi perdebatan ulama saat istilah wafat dikenakan untuk Isa. Yes. Mutawafi uka. Yes. Gila -gila. Pengiran, ini mutawafi kawarofi ukah? Istilah Pangeran di ini mutawafi kan? Jadi sama sampai salah yang ini bukti ada satu ayat sing artinya ya tawafakum itu tidak masih meningkat sekedar turun sekedar tidak aktif, sekedar turu. ayat ini ya tawafakum jelas-jelas artinya sekedar turu. la nabi isha ni nabi isha istilah pangeran istilah pengeran ini mutawfiqah warafiqah Aku itu nuranapu ya pemateri. Waktu <guluh> ada dengket yakinan keyakinan mesia, itu keyakinannya kita yang termasuk dalam hal ini gembel rembek wong nasroni. Sebeni saat masa niku ku turun itu keyakinan turun itu tapi cara orang Islam turun itu materi, wayak tulil kender, wayak sirus solid mengiringi hati-hati suka itu materi jelek, babi, pelan apa, nah, merusak apa, saling nah, apa, nah, apa, apa, apa seperti mitos macam-macam tentang islam jorong Yahudi dikatakan jorong islam diangkat nah, mari dari perkara, ini mari sudah diperkara redaksinya benar-benar fa'ad huwa Allah itu mengangkat islam mengangkat Allah orang bayangkan, maring Allah bayang, itu langit, apa-apa ini langit nyatanya, uang mati ya cuma ilaihi marcih hukum kenapa ini berkata dengan Allah, nyatanya bale ini berkata dengan bumi ini cerita kita akhirnya banyak ulama al-adjar yang kekinian yang berkata warafi uka ilaihi, ya orang-orang ya, yang langit ya sekedar mati secara terhormat jadi nyatane kata rafa'ah itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik Betul sama ini dolanan ilmu luar karena kata rata'ah, umumnya Al-Quran tidak pernah menyangkut fisik-materi kalau yarfak illa wiladhina amanu minkum baladina udhul ilmah darjad apa orang alim kiai diangkat di pangeran mungguan di langit fisiknya itu berdua-dua apa yang mengangkat dirajatnya orang alim, maksudnya orang alim diangkat di langit fisiknya apa dirajatnya yarfak itu artinya terkait dengan non-materi, non-fisik berarti warafi wukailahiyyahu artinya Awo itu mengangkat jerat. Ya udah, akhirnya akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal mukal yang amat amat misalnya yang terlalu. Selalu saat jual saat itu diwangkat lah. Sebenarnya mitas-mitas dunia darah sih allahfirmanah. Ali ya kalau isa langit. Bekas-bekas bulan dari kududanin. Hidin ada wah ngani terangsih. Ini kemalain kalau Kuloni pun bunkuloti tudungnya. Saya itu banyak gak ulum tafsir mari dari segi akidah bantan, waluh, bantan, wa iroban. Bunkuloti tudungnya. Ngaji itu harus kayak ini. Punya materi, misalnya jalalain atau ibnu kansir, atau apa. Kalau tidak punya materi, agama itu punya ruang fantasi itu tadi. Ono wong banyu ihsogi, dianggapnya langit tak fisik. Tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu luka, dia tidak bisa berkali-kali perdebatan di ulama al di mana makna itu tidak bisa, karena warafu uka ilaya, itu tidak ada jaminan naik ke ke langit apalagi kata rofa pak Urip, adhan itu sering terkait non materi kayak yarsailah wuladihina amanuh Jumhur ulama tetap meyakini bahwa kisah itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan karena piwajah harus dinyatakan gila Ulangi, bilangkan di langit, buntis, kobai, walhasil, lucu, sampai ono keputusan. Nah ini kuburan nih, bang, baro, so ika ileja. Nah nyatanya, terusani ayat, wamutoh, dirukan, nirlabi, nah, kaharut. Lang aku itu bebas nopo, isa, songkok, niat, hati, wong kafir. Inti ini, kita harus meyakini, nah, isa, uka mati, ter, bunuh, wama, kota lugu, wama. Sholat dua no, lagi subida, tapi terusannya ayat itu ya pertama mana? Wajahilul lagi rata drau kafau pel yaumil. Ya, wan aku gawe pengikut tem ikut sah durai uang uang kasir. Ulama tak seru, ulama tak seru, yang harus yang mau rutin itu nulis. Akhirnya nulis, pengetik isaku nasroni. Mungkin nabi nasroni bisa.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 Tahu Hitler itu menang, tiba Wong, ya, zaman apa menemukan pembangunan Akhirnya polemik-polemik begini Itu ada misteri, ya misteri itu pernah terjawab, Jadi perlu ceritakan nanti Gara-gara secara luar, yang tahu apa itu artinya sudah menurut Akhirnya yang misteri itu tidak terjawab, melahir satu mitos, kemudian ada Mesya Isa itu turun, Imam Mahdi Tuh. Imam masih turun, jeneng masih di masuk gaji nabi, wongai senengnya masih, oh, bu fungsi ini masih. Isau aja nih yang fungsinya, mari di. jenenge aja nih yang rutin fungsinya, orang yang meyakini fungsinya, saya akhirnya akan dengar pun lah. Itu benar Ya udah, ini wajib Dalam perdebatan pengikut musofit jakin, aku keyakinan nih, mau tentara sama mesia, mesia itu. Ya musofitnya singa pun aku, nah. Kurang-mengalami ini ngomong dari rumah, kancamu Kamu pidol-pidol, betul sering sudi. Oh, Ya, gue ngomong ruang fantasi. Gue kok udah nggak punah, mana kata ulang fokus jadi gantian anak. Uh, gue masa mulai zaman Ahmad, bulan biru, Mirza, sampai musuh sampai Ilyani, Nurdin, Mbak semuanya ketemu sih, macam-macam Sampai perdebatan pada kamu, tapi habis dijani, aku cari, mau mandat, nunggu deh, Iku kuat, berangkat dari satu luhut, sing sekarang aku mustaqroh. ya akhir zaman ini masihku artine dia balik ilmu tertinggi yang Tetap ilmu tertinggi pada akhirnya wabuknya mau Nah, siang dan nanti apa ya yang terjadi? Imam Mahdi, umum jenengei Mahdi, Yulha Dayak, Tihida Mahdi yang terkait, Wong sing yang kayak ini, Kak. kan, aku mulai Ahmad, Gulam, dan Birjo. Itu Nabi, mulai dijo, Iwah, kan? Ya. Nanti subuh, Iwah, ya, ada Singa Kunat. Karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruwah untuk orang-orang sing begitu. Dan saban dilakukan perdebatan atau Tijani tahun 86, ini mulut fogo 4, 4, 4, 4, 4, Ketika butet 4, Ahmad Tijani ditentang oleh ulama 4, 4, Itu 4, 4, 4, poin yang ditentang itu ketika 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Wali pertama dan Wali penutup Nah, penggemar 4, 4, kan <tid> Muat berdebatan alam gaib sing debat wong tuhan Orang tahu tamgum, orang tahu sing mudah debat. Orang orang marit. Marit. Wong gendo-gendo, bakatane wah Terus dulu fakta dewe. Akhirnya oleh ngam ada dia bisa oleh ngam ini nabo. Ipe. itu jadi pas Allah itu tadi, masalahnya al Quran itu, itu diturunkan Luhut, dan ada unsur Luhutnya Luhut itu, terus pantas hidup Kalau ingin ngaji tafsir dari santri kalau tidak cerita Ulama itu ya ada yang bakar, tidak ada yang tapi ada yang bakar Tidak sing alim pakar tapi ada rahi hadis, akhirnya tidak di sana Jadi masalah itu tidak ada gampang itu Musa Samiri itu, kita kan Pak Koba Dukob dan Kola Mahfud Kaya Samiri Kola Bahsur Tuh Bima Lam suruh Bihi Pak Koba Dukob dan Min Asair Rasul Panat dan Tuhan Wadah Zali Kata Waratli Ketika kita tahu, kita Musa Samiri itu Rok, Rok dipak, kita akan Jibril Jadi Jibril ketika menghalau pasukan itu, kita akan berjaya tiba-tiba jalan-jalan itu berlaku kekuatan, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan Akhirnya, misalkan ini, manfaatnya itu tidak ada kekuatan ada kekuatan yang ada itu Nah, kalau Banten itu ada kekuatan, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan Bahkan tafsir di daerahnya, ya berdarah, berdaging, kecapi karena mufasir di akhir akhir rasio, ada roh sih, Lalu keluar, itu perkara nih, desain patung ini, ku, itu Terus bukaan, jadi angin juga. Terus dikasih woi, kena angin, kena angin, Mata angin, kena angin, kena angin, kena angin, kena angin, kena ulamae rasional, angin, kena gak serem. angin, kena angin, kena ada saltot nafsiri warafuqailah ya, opo pokoknya artinya isal gak mati terbunuh, bukan berarti isal mungkin nenglangit, nah, karena ada ajaran warafah yang menuju fisik. Opo artinya yarfa ilahuladina amanum ingkum artinya opo ngangkat wong sing imanu artinya awa id ngangkat neng langit, itu ya artinya yarfa. karena opo sing artinya yarfa ilahuladina amanum ingkum buat artek non fisik, korsing warafuqailah ya buat artek fisik, fisik. fisik sukma oh, nih, padahal tahu tuh na direktur tengah lazat, itu kitab-kitabnya cara berpikir begitu. dari ulama singgungan tak pokoknya jumurul apa lah pokoknya kue. remaja dah Nah tapi gue nggak tadi zaman itu penting pokoknya penting. <laughs> edan, badan, badan. <laughs> <laughs> masalah -masalah, mau demikian dan buat dia ada. gua masalah-masalah mau teni, gua mau duduk naruang itu balik mitok nabihi. Ali hati, semua mati yang berpendapat, tapi hidirungnya kafir untuk mati. Kegundu nafsi enggak ikotul, semua ahli mati ya, not ahli Tapi wong koreko, wong sufi muka, sapat berpendapat, lapis ini biru jauh berat. Jadi wong jadi peluang, boleh ini, ahli gajah bohong. Agar wong pijat kori tenggorokan wong, jempolnya rausan apa? Wah, serius, ngelakuin apa, ini kali aja kan. Mau-mau antan cerita, koncoklo cerita, nggak keluarga jadi kiri. Wah, guys, anikus jarang parah, koncoklo le parah. Man, gua mana udah ngete, gua keun su goreng, kok udah berarti nggih di mati. Mahulah, ayahnya, ayahnya, gua ngekafal, perahu nanti mati. Yaudah, udah puluh. Mereka ngeruza parah di musang, boleh ada tidur, gua wibahai semati. Naketan toh, mahulah ayah, jadi kejet-kejet ini tentu masalah agama, masalah yang harus kita imani. Tapi sebetulnya ada batasan sejauh yang ada sorikan minal quran wal. Tapi itu alih-alih semati-mati yang ngarang kita jenis kita belajar sifat takdir, untuk mengantisipasi cerita-cerita yang berlebihan. Di sini disebut cerita Israeli. Israel. Kita ini harus iman dengan sesuatu cerita-cerita jelas onosorikan minal quran wal. Tapi ketika ada sorikan itu bubur -bu kakeyah. Bu-bu ini apa, menurut kakek? Ya. Senemang kakek, setiap ya. biaya di Dari Torekoy, Mutawaf Zewir, Dari Mugiswakum Dia itu masalah itu tadi Ketika menyantut makna, terus analisisnya itu luwawi agar analisisnya luwawi, luwes luwes Lalu sebabnya gajinya nih, bisa disebut nama ini Mutawaf Mudah-mudahan ini ke ngerti bahwa masalah-masalah akidah, malah nih guys, ini, ini keduanya sangat nak ngaji usahain tahu, tambah juga gak kata, nak gak tahu, tapi tambah sesak, mulai di tiap kitab sih jujur-jujur, sih, sekarang ulama masalah, tapi mesti akidah yang wajib diimani orang Muslim, karena ini mujma, jadi mesti ada. Terus ada yang istilah kuala ulama, kuala ba'dirum itu dalam ilmu sul-fuktu itu detail Kuala ba'dirum itu mendapatkan sejarah ulama Tidak ada jaminan kalau itu mewakili Qur'an hadis Tidak ada itu jaminan mewakili Jumgurus iya atau Jumgurus hana Tidak Ini penting kalau atur aja. Selama ini santri salam itu kelemahannya gitu Asal ada cerita kuning kitab diimani si Padahal itu kuala ba'dirum, kuala ba'dirulama atau kuala ulama Kan tidak ada jaminan itu ada surikan dalam Al-Qur'an orang itu Nabi Hidir sudah menghantikan kiamat kan tidak ada di Quran hadis. ada yang mau cerita Nabi Hidir panjang ketemu Nabi Musa dan Nabi Hidir punya ilmu sing Nabi Musa salam taksati alaihi so Ya hanya begitu saja tapi kemudian berkebuang mitos Nabi Hidir sudah menghantikan kiamat Wong sing dati wali diangkat Nabi Hidir semuanya mati-matian tapi Alhamdulillah mati-matian tetap berpendapat Nabi Hidir sudah tidak, tidak. artinya begini setiap kita baca kitab bahwa Nabi Hidr itu masih hidup mesti kolak ulama atau kolak ba'dir sufiya kolak ba'dir ulama koran tetap gak menyatakan itu koran cerita nak Nabi Musa tahu ketemu abdan min ibah dina atena wa rahmatah min indina wa alamna hu min orangnya itu begini tuh. Ini pulau Triton, Kadus masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi empuk, jadi mitos. Mitosnya kebablasan ngati tiba mengadu banget, nah melok-melok ketularan mitos itu. Ya, itu sibuk-sibuk mitos satu A, masih nah, langsung meyakini ratu-ratu demi kawan. Eh, itu kan terseret banget. Ya, nah, sing sedang asih juga pulau sedang sinetron. Ya, paling kembali ngambil, paling populer kan. Ya. Mencari apa-apa pulau ratu atil, loh. Bodo-bodo melihat negara, melihat tiang sastron. Itu adalah itu aneh. Wanita itu enam belas, itu mila madura, berbeda-beda. Jadi, loh, loh, fenomena kayak Ahmad Mustofa ini lepas dari teori konspirasi, loh. Itu kan urusan intelijen yang teori konspirasi. Ini murni yang dari teori ideologi, loh. Tidak dari teori konspirasi dulu di Amerika juga ada orang mengaku mas Diyah David Corrace, kasus-kasus itu di barat, di Eropa, di Afrika itu hanya karena setiap petas agama itu memberi ruang untuk meyakini lah ini masih ya, itu Ratu Namaq tapi saya tidak lihat apa yang dihormati orang hadisnya al Quran mulai cili apal Bukhari muslim, roh kalau saya enggak ngerti lah misalnya saya lihat orang hadisnya paling tidak ngerti, saya tidak berhormati tetap ngerti kalau saya lihat orang Quran Ung nabi wamad ngendikan yang siru isa hakaman muksiton nabi abd isa itu turun hakaman muksiton yiku apa waktu lohinzer wayak sirus salim wayadul jiz jiz ya rak sirudasi hati suka mau nonton isa itu turun posisi menu mukumi kelawan keadilan wayak sirus salim menghancurkan salim wayak turuh hinzer wayadul jiz sama tuh lo nengkari hati suai Wah ana sikai iki kok apa tambahin? bayi. duel menang isa. Kayak pilek jabatan. Nek gak ra gara-gara maneh terus. Dadi harus ben patati ben isa tawangan hebat dadi dibuburi. Dadi wong kena gotu uang, panggil gede Semua, menono padu gel dibakar. Kala. Ana rawat nggae patasi mu ekrim. Nawo ibu apa pas ketemu Isa ini itu, rock tua jauh kitab itu ada di kitab kita tapi yang nggak kita sadari bahwa semua itu meredaksikan jangan-jangan batu misiannya mengalim-alim tak mustafa Ngulauい... Lalu kita nanti lho lah kebetulan tuh kalau bajumu merasuki merasuki pikiranmu om sing setengah roh agomo, dua pantai di akhir itu ngaku nabi ageng, ngaku roh nubul kudus ageng, cerita nanti dua keling keling kroh batang batang dari desember. Repon, mana nih saya kira udah gimana, melo melo ono imamatibu, artinya kita sing yang... Alison melo ono borang Allah bisa dan aku nunggu ini mama kita masuk tempat kok ya ya nanti para ya ma tiang alim nak roh aku aku ya jadi jadi paham nih, sebetulnya redaksi asli kitab semuanya jujur dan di ada kaedahnya kalau kolabah buhung itu level meridi wakilah itu levelnya begini jadi sebetulnya, karena kita kitab kaedah setelah itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu ada panduan selama tidak diredaksikan, sorry, kan Al-Quran dan itu tidak wajib diakil dari atau selama tidak ada penjelasan bahwa itu musmalih itu tidak wajib diakil Ya, karena bisa saja itu hanya Tafsirubazin orang nah, tapi karena terlanjur kita percaya, rumah rumpangnya agar kolabak duruh itu ya ya sakral, ya harus di terus ya sama, jadi sebetulnya itu ada panduannya nah, jangan-jangan cerita-cerita tentang masjid dan apa yang sampai nyakini sekarang masuk kategori di kolabak duruh. kita ini memang kalau ada hadisnya gitu, Nabi Nanti muruh, hanya ngerti kan gitu dong. Malah versi tenggini kitab kitab sing anyar karangan itu yang diang Wahabi Nova karangan 2016 insya Allah ini gini Mau ngerti diriwayat macam-macam tentang memetik Lalu Junaino sampai merasuki pikiran wong Kaabang sampai wong abangan lah Yudini Tazri Soden, Negeri makmur nak wis deket-deket rasul Haratu Hasim, sopo meneng maren iki percaya cepet jelas-jelas iki maren iki koyo betoyo lak keke ta alladzi amanu wa amilush shalihat wis suwar amanu ta wuru ta amilush shalihat nah mau ta wami marjatan repot akhirnya malah nabi indonesia